Assalamualaikum semua Kalian mau buat lumpia ayam, Bang sayur Inilah setengah kilogram ayam Yang sudah dipersirkan dengan jeruk nipis Untuk bumbunya ada Bawang putih, gula pasir, garam Kaldu bubuk, berica bubuk Bawang bombay, wortel Dan daun bawang Serta kulit lumpia Yuk lihat video berikut Langkah pertama kita potong daun bawangnya Kita potong bawang bombenya. Ramir, kita potong wortelnya Saatnya masukkan daging ayam untuk digiling halus. Kita goreng kulit ayamnya. Kulit ayam sudah menghasilkan minyak, kita ambil di potongannya kecil Kita tumis bawang bombay bawang putih sampai harum Masukkan gula, garam, kaldu ayam, dan merica bubuk Masukkan kulit ayam Masukkan daging ayam Masukkan air panas satu gelas. Masukkan wortel. Kita tunggu hingga matang Terakhir, kita masukkan daun bawangnya Setelah kering, kita matikan kompor dan diamkan sampai dingin Saatnya kita gulung, kita masukkan ayam dan sayurannya Lumpia ayam sayur siap digoreng. Wah, udah matang nih. Yuk kita coba. Hmm, ternyata sekali, guys. Kalau penasaran silahkan dicoba.